Babi, babi sepi banget hidup. Ayy Ben Ayo dong cepet hijau doang patch gue Kalian ga mau apa bantu sembuhin patch gue Ayo Dodi. Patch gue tuh lagi merah jadi masih jelek Gimana tuh kak? Di Oyo Lalalalalalalalala Emang in Oyo Oyo nya cuma banyak-banyak bona Udah eh, berapa berapa di aplikasi berapa aplikasi banyak semua gue latih. Bismillah. Siapa yang ngajak ini? Enggak, nggak ya, ngajak. Nanti kali kak bohong aja. Yuk, bohong yuk. Hai Kazola, Hai. Info obat sempitin itu apa ya? Tidak ada. Operasi paling. Hai Teddy. Iya ya Sampai itu lagi kayak hancur Banget sahancur-an hidup gue Inilah Pas gue hancur Berapa sih jam 30 menit Tambah 30 menit Jadi 60 menit Hei Gimana hey. itu Ini Yo yo Ada gila-gila ya Ini betina adalah Oke oke Sekilalah gue Gue gak mungkin gak gila gitu kan Makan belum? Baru makan pastel. hai saya yuk dulu. Pokoknya parokoda ini. Hmm. Ini mau bentar doang, kok nanti malam lagi. Kayak kemarin tidur tuh barang suaminya ya, bukan tuh gadung gue. Berapa duit? 20 juta. saya nggak mau saya sawer live juga nggak kalau boleh tahu apa namanya nggak aku nggak di meal live nggak di banana nggak di gigo udah nggak udah jarang live ya kak bukan jarang live aku pecah merah baby aku merah jelek gitu I love you mau-mau mau aso tuh itu kan cuma bentar doang nggak gitu. lama Ngapain lama-lama, sengiam semua di sini? Entar rencana mau lakukan mobil aja sih sini, entar lah lagi. Ya. Mau gak? Tapi gue udah dolaris sih, sorry. Why I so fam? Jumbo, kenapa nah, gak pirokak dulu deh? lo of cangcota bener kamu gak bisa klik start ya karena belum level up baby terus gak live dia milife ah ya enggak lah ngapain gue lah di milife ini kalau gajinya 300 juta per bulan how? tanpa harus bugil dem aja hai canda cuman tadi gak kalian karena gue lagi di luar hujan juga cowo, di sini tadi sekarang udah gak hujan ngantuk tidur lah satu mawar satu gayung enggak satu mawar satu beatbox tapi sini enggak enggak enggak ada abisnya kirim setaranya coba ngeliatnya iya ada enggak, enggak enggak ada nggak jualan bokap jualan Oyo. Nama gue jualan oyok karena gue dino sama Oyo main dan hai mana si dewo ada Udah, gue gak mau lama-lama disini Kan? Sangan, kan? tar malam gue live lagi Mandi lumpurnya kapan? kak Di banget gue mandi lumpur kalau gak gue mandi sama babi aja gimana? Hai, Jor Kalo biar gue gift gratis perdana, kak? Entahlah emang kamu ya? Apa yang gue dimilai, Venger? Gak ada kerjaan gue Udah, gue mau dah